Bye. <laughs>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 rara lidah persahabat ya momen ketika di acara IDA 2021 di Indonesia wah, wow, bahagia banget yang mereka berdua, Masya Allah mudah-mudah selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan, amin ada kalimat gansan yang dituliskan nih, panjang banget ya dari ayah kejoram banyak yang tanya, kenapa saya bisa deket banget sama anak ini? Jawabnya ya, selain karena dia sahabat anak saya yang udah seperti kakak dan adik sendiri. Anak ini juga menganggap saya ini bapaknya sendiri kalau ketemu saya belum melihat dia, tapi saya udah bisa dengar teriakannya, Abah! Hehehe, <cukup> Dan gak bisa dipungkiri kalau hati saya emang kagum sama anak ini, dia berjuang keras dan tujuan dia berjuang pun sama seperti anak saya, Lesti Kejora ingin membahagiakan kedua orang tua Dan sikapnya pun gak jauh beda sama anak saya Pokoknya banyak banget yang bikin saya kagum sama anak ini Sehat terus ya nak, rara kasut, masya Allah banget ya seperti adik kakak dengan Leslie Kejora dan tentu ayah Kejora pun menganggap Rara ini sebagai anak sendiri persabatan yang luar biasa. Mudah-mudahan bahagia terus, sehat terus untuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Banyak tanggapan banyak komentar juga yang diberikan yakni dari akun Instagram Leslar Bucin 2020 Mengatakan ayah dan anak gadisnya love love cute banget ya. Mudah-mudahan dukungan banyak, doa banyak, dan support dari orang-orang baik yang tulus mencintai mereka. Amin. Dan ke kabar selanjutnya, bersama Caiin penting dari Langit Musik, karena tinggal tiga hari lagi, ajang Indonesia Musik World 2021 akan hadir di RCTI. Malam Puncak Indonesian Music World 2021 by Langit Musik Hari Senin 6 Desember 2021 live jam 18.00 waktu Indonesia Barat di Studio RCTI Jangan sampai lupa persahabat ya dicatat jam dan tanggalnya Biar kalian tidak ketinggalan tentu idola kesangan kita yang akan menjadi bintang tamu di acara tersebut Kita lihat di kalimat caption juga dituliskan oleh Langit Musik Hamin tiga malam puncak Indonesian Music Award 2021 by Langit Musik disiarkan langsung tanggal 6 Desember pukul 18.00 WIB. Siapa yang bisa prediksi pemenang nominasi sosial media artis of the year atau song of the year? Pastinya adalah kesaingan kita dong yang akan mendapatkan piala penghargaan Amin Kita lihat di kolom komentar juga persahabatnya banyak tanggapan Banyak respon yang diberikan yakni dari akun Lesti Bilar Kalau emang real yang menang ya Lesti Vote di langit musik saja 2 juta lebih nya Kata itu para yang kita lihat jawaban komentar yang sangat positif juga Dari akun siva.n.gunawan.52 Ya Iya, kalau nggak menang ya sungguh terlalu kita udah capek-capek, vote, eh malah dikecewain lagi mudah-mudahan aja yang ini amanah ya, jangan kaiti biasa saudaranya yang vote banyak siapa yang menang siapa katanya tuh. Dari aku nyoli ada Farha mengenakan usaha tidak akan mengkhianati hasil ya guys dan hasil akhirnya Lesti di kategori memimpin semua kata Pak Didi Soherman ini real ya dan transparan kok penilaiannya Bismillah si anak baik borong piala Amin ini luar biasa banget ya mudah-mudahan saja kekompakan dari fans sejati Leslar tetap terjalin dengan baik dan selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita Lesti dan Bilat dan tetap optimis mudah-mudahan idola kita borong piala penghargaan dan selanjutnya kita lihat juga persahabat ya special banget dari akun sahabat Lestal Taiwan wow ini mengunggah sebuah postingan dekorasi ya tepatnya ini adalah untuk acara Akikah Plus syukuran anak dari Ali Syakib dan Marjin, persahabat di Bandung. Wow, ini keren banget ya! <tuh -tuh. Ternyata calonnya BBL tentunya melakukan acara di hari ini, mudah-mudahan lancar dan diberikan kemudahan. Kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan, banyak respon yang diberikan juga. yakni dari akun Instagram Leseloverz underscore Ciramayu mengatakan, Pantesan Leselat ke Bandungnya ternyata ada acaranya margin, kata itu. Masih kita menunggu Cidukan, mudah-mudahan ada vitamin bahagia yang kita dapatkan langsung dari idola kesayangan kita. Dan selanjutnya juga persahabat ya Ini baru diunggah saja di channel Youtube-nya Ben Kasyavani Yang nunggu-nunggu vlog Bareng Ben Kasyavani dan Rizky Bilal Ini sudah di out saja di channel Youtube-nya Ben Kasyavani persahabat Ya yuk yang belum nonton silahkan Tentunya mampir di channel Ben Kasyavani karena disitu ada Kejutan keseruan nih bareng Rizky Bilal. Doakan dukung support Yang terbaik untuk Lesti Dan Rizky Bilal. Kita masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya